Yo oh, anjay Ya yeah, ya yeah, ya yeah. Yeah <laughs> keep on, keep on. Oh, oh, oh. kita lihat, kita, udah, Oke. Okay. Selamat tinggal hari ini. Tadi jika nyola. ber belakang menyasa juga jadi nyemput Untung belok. Yang ada belok, Siap, sudah sapinya siap ya, Bang. Kanak-kankang peraya kesituan bang, kemanaan kan kesituan? Baliang kemanaan, udah? Ini proses kita uh, penyembelian hewan kurban. Ini prosesnya teman-teman. Di samping oh, pinggiran semua. Masuk. Oke okay, guys. Oke okay, ini prosesnya uh, itu. lagi mau eksekusi sikiti. Uh, <laughs> ini perlihatnya teman-teman udah lihat prosesnya ini abah dan anak menangkap nah dua anak sabar ya aduh ah. aduh mau kacak jadinya ini pengen tiangnya ya ontong itu, ontong Oke okay, lihat adegannya. Oke. Okay. <laughs> ya ya ya aduh ya ya, ya. ya. Ya, ya, ya. Hey, mang Manggut, Manggut, <tutup> nah, ini ya depan ya. aduh Woi, barang atas. atas ada lagi? lagi bawahlah <tuk> jangan jangan <tuk> sekali <tuk tangan> langsung ikat kayak kalau Ini oh, Anjay. iya yeah, iya yeah, iya yeah. Ya. <laughs> Aduh, kesiannya. ya, Yuk, Keluar sudah ilmu Sidin Keluar sudah ilmunya. ilmunya <laughs> terjangannya bilang nggak lagi kita ini yang apa ya? Ini yang ya itu kita Langsung sih ke ini ya. Oh, oh. <laughs> <laughs> Aduh Aduh lepas teraba teraba yang il sudah ni sebab weh aduh itu nak ya aduh <tuk tuk> hai Eh, mag YouTube ba?